Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Dengan untuk ini kota -kota, berbagi. Kalau ia Tahap 1 untuk sebuah ada enam, Eh 14 14 ya. dan 2 nah, Ada 16 Berarti sudah 30 Itu otomatis adalah Kulikuluh merdeka yang berbagi Makanya, dengan panas sekarang ini, Kasih mengharapkan kepada teman-teman, khususnya yang tahap satu, yang tahap satu memudahkan mereka ya. Dimanapun, berbasis apapun, perikulum Merdeka Rasanya sudah benar-benar ingin berbagi dengan sahabat-sahabat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi di sana kecamatan apa. Jadi itu saja. Ya. Jadi tetap, jadi bukan kalau ada ada dua SD itu tidak ada persoalan Yang jadi persoalan tidak ada SD Ya. Oke. Okay. Kemudian, teman-teman, kita tidak berpikir bahwa kepala sekolah SD inti jadi K3S. K3S itu bisa diampir dari leadership yang dibutuhkan situasional kalau kemarin setiap kepala sekolah SD ini otomati jadi pembuang K3S itu kan ya? berarti lamun gitma, bupati, atau apa juga penuh etan oh. bukan tidak? nah itu dikembalikan kepada pembuang kepala sekolah untuk oh. pembuang K3S itu nanti Yeah. Waktu itu, waktu 7 jam, katanya sopian dan ministri memiliki ya. Itu langsung ke rekomendasi yang muncul ya Nah, rekomendasi yang muncul pada saat itu Ada beberapa sekolah yang dapat e, Bisa menyatakan sekolah tersebut mandiri perubahan Tetapi kemudian ada SK yang Menjadi mandiri belanja Makasih yang akan memperkuangkan seperti apa, -apa. a yeah. Keputus dan protos, ada wakak, uang BP dan lain-lain, silahkan berhati-hati. Wakak. Padunya gimana? Ya, cukup ya. Mangga yang lain, apa eh, kasih ada yang begini. Bahwa, dari guru-guru yang tadinya, GSK yang masih mandi belajar, dan ingin mandi berubah, berarti nama untuk sekolah yang senang, jangan Iya. Tidak, ya, di sudah tidak, tidak, seperti itu. Jadi tidak, menggunakan tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, hari eh, satu hari satu hari ya tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak,